Oke selamat datang kembali di segmen Apa Kata Dunia? Oh! ajos aja, nggak ada embel-embelnya seperti biasa, seperti kemarin maksudnya saya akan memberikan respon terhadap beberapa meme yang sudah dikirimkan oleh subscriber kita, dan juga pilihan tim kreatif, nanti akan kita cek bareng-bareng apakah ini akan membuat mental saya runtuh dan sebagainya, kita cek aja yang pertama, kita sudah dapat kiriman dari Bapak Herman yang memberikan screenshot-an ya, screenshot-an tentang respon seorang pembeli yang membeli tong sampah, dan kita akan coba cek apakah ada sesuatu yang bisa kita ulik, maaf, udah dibikin kamu kecewa karena produk yang kita kirimkan sih kedepannya Mimin akan melakukan double check Produk yang dikemas memang sudah memastikan Tidak ada kesalahan dengan produk yang dikirim Untuk menindaklanjuti kepala Kepada kendala Untuk menindaklanjuti kendala kamu maksudnya Memang memerlukan proses yang retur Mungkin karena ada sebuah kesalahan Jadi Oh ternyata yang dikirimkan adalah tong sampahnya aja Jadi nggak ada tutupnya Makanya ini disebut sebagai sebuah kesalahan Dan yang kedua anehnya Ada seorang pembeli yang malah dikirimkan tutupnya aja Jadi mungkin uh, ada sedikit chemistry Antara dua orang pembeli yang berbeda negara Yang satu dikirimkan uh, tutupnya aja Yang satu tong sampahnya Seandainya mereka sudah gede Dipersatukan Itu menjadi satu bentuk ikatan Mungkin. Jadi, dia yang satu bawa tutup, yang satu bawa tong sampahnya aja. Oke, cek lanjut yang kedua ya, detail ulasan. Dari uh, salah satu customer ya Yang menyatakan bahwa ini lampu sangat keren Akhirnya saya bisa kodein tetangga Setelah sebelah kita Yang bisa saling kode-kodean kalau pas situasi aman Mungkin dia adalah salah satu Kepala rumah tangga yang memberikan Kode-kode Morse berupa saya lampu Kepada tetangga sekitar Untuk melakukan hal-hal yang ya dilakukan Bapak-bapak di waktu malam lah ya Jadi kita bisa ngamar Tuh kan dia ngamar Dia ngamar dengan istrinya tentunya Atau mungkin bisa kebalikan dia memberi kode kepada istri tetangga buat ngamar bareng oke cek kita langsung ke yang ketiga apakah oh ada apa ini ternyata tentunya kayak rajahan ya tapi kalau ditelisik lebih lanjut ini bukan salah satu uh, rajahan buat gaet perempuan tapi lagu lagu-lagu yang sudah kita dengar teman-teman yang nggak bisa baca belajar baca ya bacanya adalah Nina Bobo jadi mungkin ini adalah sebuah lagu yang versi Arab dari Nina Bobo cuma tulisannya aja sih berikutnya ada kiriman dari Sulaiman Hamdallah. Ada resinya kan? Apakah sudah order? Belum sih. <laughs> ya. Yeah. Oke. Okay. Ini adalah salah satu customer yang berpendidikan, beretika dan juga ya punya sopan santun. Dia menanyakan apakah resinya ada. Ternyata dia belum order. Gak habis thinking. Ini salah satu meme yang sangat produktif. Gak tau siapa membuatnya. Jadi mungkin dia salah satu lulusan filsafat yang menghabiskan hidupnya, mendedikasikan untuk memikirkan hal-hal yang gak mungkin dipikirkan. Apakah dunia ini bulat, datar? Apakah akhirnya dan juga uh, dunia kita sebenarnya dihalangi oleh tembok paralel kan nggak tahu juga, mungkin itu yang mendasari dia bikin meme gak habis thinking kita cek ke selanjutnya ada kiriman dari Mbak Sulaiman bukan Mbak Sulaiman ya, Mbak Zulaiha, sorry Uh, dia adalah salah satu customer mukena yang menjadi star seller di salah satu marketplace. yang anehnya, yang anehnya, respon yang merespon pembelinya adalah mungkin pacarnya atau suaminya dia merespon lumayan nyaman kalau enggak, Ya nggak tahu ya karena kan yang memakai istrinya. soalnya istri yang pakai dia menjadi istri yang soleha harapan seluruh suami. tapi nggak bagi si bapak ini dulu ketika ketika si istrinya bangun dia sering minta uh, Cetak, klik, dan sebagainya lah ya. Mungkin ya, urusan rumah tangga mereka ya, satu kamar dan yang mungkin bersenggama kali ini dia untuk tahajud memakai mukena yang sudah dibeli kali ini kita punya salah satu fakta terbaru bahwa mukena yang star seller bisa meningkatkan keimanan seseorang uh, ada kiriman mengenai salah satu produk berupa 9 hamster namun ketika saya buka di slide berikutnya 9 ini bukan untuk hamster tapi untuk si yang beli mungkin dia adalah salah satu uh, hybrid antara manusia dan juga hewan mengerat mungkin dia membeli ini buat 9 sehari-hari di sini dia mengatakan bahwa sumpah ya ini email enak banget kalau dicampur susu putih lebih enak menurut aku 11-12 sama kokokernas hemat biaya kamu mbak ada speaker simbada CS5000N gak usah saya sebutkan spesifikasi lengkap karena ini bukan channel gadget kita cek ke respon para pembelinya wah simbada emang gila pas saya mainkan speakernya sampai-sampai burung saya ikutan bergetar mendengarkan menggunakan burung ya gak pakai telinga <mungkin>, mungkin kita lanjut aja karena saya juga uh, butuh Berapa burung yang bergetar? Dari sekian banyak meme, mungkin ini adalah meme yang sangat mencerahkan ya. Di sini terlihat ada adik-adik yang masih memakai topeng, mungkin dia sedang menonton Ultraman, kemudian e, jiwanya tersiram secara rohani dan mengikuti pengajian. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, sekalipun kalian masih dalam kesibukan, sibuk apapun kalian, tetaplah kita harus berpaku pada keimanan kita. Oke, lanjut ke berikutnya. Ada ada kiriman makanan dari City coba sebagai topping di atas ayam geprek ini disajikan dengan spot uh, satu mangkok nasi. Oh, oh ya, di segmen ini saya mengharuskan kalian semua untuk berpikir positif, berbeda dengan segmen yang lainnya. Mungkin karena untuk menghemat waktu, jadi dia memix makanan yang mungkin sedikit ini ya. Buat saya aja, ini masih biasa aja, belum enak sama sekali. Selanjutnya masih seputar makanan. Tapi pizza yang di topping dengan ini, Buah apa sih? lobak ya, kayak uh, gak tahu namanya buahnya karena memang sudah dicincang-cincang. Kita sebut saja Buah Hijau ya. Buah Hijau yang diiris-iris di topping, ya Buah Kiwi. Ternyata tadi ada bisikan dari tim kreatif ini, ternyata Buah Kiwi. Maafkan referensi saya yang terbatas, teman-teman. Itu ya Buah Kiwi dicampur dengan pizza, gak kebayang. Oke, kita ke selanjutnya. Di sini ada mie instan, mie instan yang dicampur dengan pisang. Ya, rasanya adalah satu perpaduan yang sangat luar biasa. Oke, ke selanjutnya. Ini salah satu budaya-budaya uh, yang perlu dikembangkan. Apapun makanan kalian harus pakai nasi, terutama entah itu pakai pizza dan juga mie instan tetap pakai nasi. Jadi, itu perlu di uh, apa namanya? Kembang biakan, maksudnya bud budidaya kan, budayakan ya buat teman-teman. Kita lanjut ke mim selanjutnya. Di sini ada salah satu pemberitaan yang memberitahukan sangat keren sekali kalian memberikan meme, meme ini cukup membuat saya berkeringat Di sini dikatakan bahwa ada seorang warga yang dipergogi sebagai maling kotak amal untuk menghindari amukan massa, dia menggunakan masker ini adalah satu inovasi yang lebih ke sisi gelap ya teman-teman jadi mungkin jangan memanfaatkan situasi yang sedang normal dan sensitivitas orang-orang menggunakan masker kalian katakan dia terkena corona itu salah, jangan seperti bapak ini ini agak sensitif ya teman-teman, mungkin Uh, setelah ini saya butuh perlindungan karena menampilkan meme yang ya cukup sensitif juga buat beberapa orang yang dikatakan di sini saking sempitnya saking nggak kebagiannya orang-orang ingin sholat jumat dia sampai uh, apa namanya <laughs> apa ini menyerong Ya mungkin mereka beranggapan bahwa tuhan itu ada di mana-mana termasuk di hati kita tapi ini salah satu contoh yang sangat salah ya ini salah siapa datang terlambat ke jumatan. Ini menjadi satu cambuk buat kita semua agar lebih rajin lagi ke masjid. Lanjut ke kiriman selanjutnya ada salah satu tweet yang mengatakan bahwa sadar nggak sih sejak petinggi Sunda empir tertangkap tatanan bumi jadi hancur. Kita sudah menyadari itu mbak dari baik baikinya dua bul. Jangan cuma kamu yang menyadari bahwa sebenarnya yang kita butuhkan bukan Sunda Emir tapi Avatar X. Semuanya terkendali, semua akan menjadi lantar kembali. Berikutnya, yang di sini ada uh, makanan mungkin dari suku, pra, suku asli dari Prancis. Dia memberikan inovasi baru main dengan sop buah. Ini salah satu bentuk resep yang perlu kita pelajari bersama ya teman-teman antara gurih dan juga kesegaran buah ini apakah akan menyatu menjadi satu? Nah, oke okay. kita sampai sampai di salah satu uh, orang yang mungkin sangat efisien dia nggak suka makan dengan normal jadi seperti yang tertera kalian lihat dia makan burger sekalian dengan kemasannya kalau untung dia nggak makan durian kalau makan durian sekalian kulitnya bisa pecah-pecah itu bibir masih seputar instan dengan toppingan misi seres ini mungkin sudah kalian yang mengirim ini masih belum mampu membuat saya mengeluarkan unek-unek jadi lebih berjuang lebih keras lagi cari meme-meme yang sangat menggugah selera yang kalau baru yang terbaru yang mendidik juga nggak apa-apa karena dianjurkan untuk berpikir positif di sini nggak cuma meme tapi ternyata teman-teman yang sudah subscribe juga mengirimkan video kita cek apakah videonya lebih memicu saya untuk mengumpat menghujat, atau mengeluarkan unek-unek oke di sini kita ke jamet-jamet versi India ya kayak ini kan cuma satu satu blok itu doang Bapak. Kenapa harus sampai dipikul-pikulin? dia ya, mungkin ya kita tetap berpikir positif ya karena kalau mungkin mereka adalah orang-orang yang e, menolak kejiputa Jadi walaupun nggak ada pekerjaan, dipaksa ada pekerjaan. Walaupun sekalian berat, dia tetap bekerja. Kita cek ke video selanjutnya. Kita e, mungkin kembali lagi ke Vrindavan. Orang-orang di penjara ya. <laughs> Oke. <Okay>. Cuma... <laughs> <laughs> Saya belum mampu mengeluarkan kata-kata bijak dan juga bermanfaat untuk kalian. <laughs> dan juga kelihatannya satu kekuatan super ya kenapa kok nggak dia bobol keluar penjara aja daripada dia nolongin perempuan karena memang ya mungkin mari kita berpikir positif mungkin karena perempuan ini sangat disintainya karena mungkin kalian harus ingat jahat laki-laki karena demi perempuan mungkin dia sampai mematahkan besi penjara juga ya oke mungkin itu aja kiriman meme dari teman-teman yang bisa saya react tapi masih standar ya, teman-teman belum mampu mengorek emosional saya agar saya memicu, uh, memuntahkan hal-hal yang perlu dimuntahkan karena mungkin kalian harus bekerja lebih keras lagi atau bikin meme sendiri, bikin meme sendiri, dikirimkan ke kita biar kita lihat apakah itu mampu membuat orang-orang kayak gini? jangan lupa buat like video ini kalau kalian nggak suka silahkan di subscribe aja, nyalakan loncengnya share ke seluruh sosial media, grup keluarga, grup sekolah, dan sebagainya silahkan saya aja saja sampai jumpa di segmen apa kata dunia selanjutnya.